Yo Halo, pembuat film. Kembali lagi bersama aku, nih Akhir-akhir ini aku menemukan banyak sekali kejanggalan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini aku juga punya kesibukan nulis skrip bersama teman-teman aku Ya, kalian tahu siapa teman-teman IKE Selain itu, teman-teman sekolahku juga di sini. Aku ingin bahas gimana penulisan dialog. Nah penulisan dialog itu memang bersangkutan Memang bersangkutan utama banget ketika kita film Nah temanku ini nulis dialog yang memang basicnya itu sangat ruwet gitu Gimana? kelanjutannya simak Learning about it. Nulis skrip adalah utamanya. Banyak banget kesalahan yang memang dialami oleh tim Seperti kita nulis dialog yang uh, seperti ini, nah, itu jelas salah banget. Itu ke samping ya, memang SD, SMP, ataupun sekalipun SMK, kita tuh diajarin nulis kramagung yang kayak gitu, tapi sumpah itu ruwet banget ya gak sih? ya aku punya saran dimana aku pernah lihat behind the scenes dari suatu PH dimana dia itu buat film pendek tapi keren banget itu karena scriptnya penyusunan skrip itu dia taruh atas bawah bukan samping kanan kiri karena samping kanan kiri aku rasa apa aku baca itu ruwet banget tentuin mana satu tokoh dia laut satu dan dialog lain penulisan bawah atas ini menurutku penulisan yang sangat cocok untuk dipakai apalagi ada nih narasi dan dialognya itu tuh dipisah dalam satu kertas lain itu jelas enggak uh, enggak worth it banget menurutku menurutku kalau kalian buat sebuah script itu menurun atas-bawah kayak gitu lebih baik karena kita bisa combine kita bisa kombinasikan dengan narasi kayak misalnya kita tambahkan satu narasi itu di satu dialog menurutku hal yang itu sangat dijaga bang karena ketika kita film shooting nanti ketika shooting supaya tidak menguras waktu dan juga Dapat kesenangan dalam syutingan Kayak misalnya skripnya itu mudah dibaca sama si pemerannya. Menurutku hal itu yang memang harus dijaga. Itulah dia dari aku. Terima kasih udah dengerin ocehan aku. Semoga bermanfaat dan semoga naskahnya direvisi. 2002 masih aja naskahnya yang kayak gitu basi. Oke. See you next video dan terima kasih. Sampai jumpa.